You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it. can save me and honestly i'm not really sure i want saving i'd like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it, anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life you have to be a better me i don't think that my head's all straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight pushing on my chest and I squeeze till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive in better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day I don't care. Lalu kalau itu itu sehingga ada senyamanak kembur, makro Allah ku eh sebesar mereka kita kita tapi pula panjangnya sebagai manusia, mereka <tuh> ever tiada senyaman aturan, seaturan kalian to, Eka maksud supaya jalan orang boleh panjangnya mereka mengarah kepada saya kaca keselamatan. Jangan berpikir kalau logika terbalik berarti nyamanan hewan. Cerek hewan ora enak. Napa latar apa lemu e kamah yene e kana. Napa latar apa e kene be endhimak ide e kana Ada aturan nyamanan hewan. ...antihaya orang ni kan... ...anggap lah sampai. Misalkan... ...cudup orang-orang macam... ...geng. Kan? Cenggur. Mungkin mereka... ...lejah kita lang-lang. Lejah kita beri lampu merah, lampu biru, lampu hijau. Aja. Kalau lah karat, mungkin mereka yakin. Sekiranya saya tembok... ...mungkin mereka saya yakin. Kan saya mereka? Tak ada aturan kalau saya cakap mana? apa benda konsekuensi ketika saya hanya mau sampai pas ngakan rebuk saya termasuk benih rebuk bibi ada aturan sampai dekat andi perasakan sebuah so sampai dekat ngakan rebuk bila gue ngomong gimana gue? adi punya sampai benih rebuk enggak Bahawa berdih sapi. Sapi na. Durrahman akan. Erohman. Rabbena. Sapi na. Mohamad. Ika benih. Benih salah ni sapi na betulnya. salah ni. Neng sapi na sapi na salah lagi. Karena saya kacah hayawan ni ada aturan. Bila datang roh. Neng ka le ka la binana ampun de lok bisa adat nang ki jeh lah. Inya mun se ko Ada konsekuensi. Mun kacanya mun enak kuat ke hayawan ni nyaman. Mun api orientasi audi ka orientasi dekak nyaman bentuk nyaman. Maka boleh diisapkan awan di dan dia di lewat. Awan dan dia lewat. Tapi karena punya panjenengan nikah, orientasi odin Kak Dinto. Tujuan odin Kak Dinto supaya atau arah, dekat sana mana? Dracur. Karena masuk segel tol tersebut boleh dia. Artinya nama dia boleh panjenengan itu. Doro berhasil. Maka aku lebih panjang dengan teman itu Harus meyakini Bahwa Even people higher want Aku lebih dengan teman itu Lebih sahih Even people higher want Aku lebih dengan teman Lebih Monjang berjalan itu para rapuh saja sebetulnya kamu lah jadi, mereka hal-hal mendasar yang sebenarnya kulit paham ampun paham tegak hey. ampun paham kulit paham untuk hal-hal yang mendasak sampai kepaham gianut seorang contoh lah sederhana kulit paham jenengan untuk koning oh, kerasanah air gak dituk kelem atau panas enek kan gol lah la la lebar ilmu saya tarah cek monggo cek monggo neka baca ilmu ini langsung kon boleh ilmu saya tarah benar benar ingin membawa sebanyak mungkin manusia itu untuk menjadi orang-orang yang selamat amin amin Allahumma amin kuliah ini dengan perlu takon asyokor karena ku lepaskan dengan tetik umat yang kustih kanjeng Nabi Saya katipa kustih kanjeng Nabi tadi Posisi Adalah makhluk yang paling mulia Di antara sekian makhluk saya kisaran kustih Allah Kustih kanjeng Nabi Makhluk saya paling kratuh Di antara sekian banyak orang saya kratuh Saya kustih Allah Allah, kusekanya Nabi Karimto adalah makhluk yang super, super spesial. Karena kusekanya Nabi Karimto, eh, sebut jadi kabel saja, kemuljuran, bahkan puncaknya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Nur, Allah Ta'ala. Ada yang menyinari Dan Allah Ta'ala Melalui cahayanya Inilah kemudian Menjadikan setiap Yang namanya makhluk Yang ada di muka bumi ini Seada dia di langit di bintang bulan dan semacamnya, Ini berangkat dari Sehidupnya cah Nur Cahaya Dan Nur Sekemudian menjadi sebab terjadinya kehidupan neka berawal dari nurul musta yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku yang mencengangkan patut asyukur. Ku lemah dengan patut untuk berterima kasih <tuh> ilmu jahi mu nafi bizid amiyati ummi isbin wa la amsaqu min shay'in fa huwa yukhliqu thuburun maka yakin him ha ulai muhammad orang-orang yang berjihad ke jalan Allah subhanahu orang-orang yang menegakkan agama Allah orang yang menjadi syahid dengan pertempuran menegakkan agama dan ajuna rela mati rela berkorban hartanya Lelah Sayyidina Hamzah dan para sahabat-sahabat. rela mati terbunuh dengan orang-orang yes. kafir pada Rabu. Beliau jadi sejak Mojahid Mojahid fisabilillah sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad gembira gembira ketika selalu mengadakan mengada-mengada mengalif ketika sampai sebagian Sayyidina Hamzah bagian pejuang-pejuang Islam selalu mendapat apa apa profit seri bagian pahala dari Allah ketika yang telah kita lakukan. Selama Islam para sahabat <tuh> memo kenjeng sampai sampean banyak belor terusan alhamdulillah iya Nabi kepara Abu Bakar bin Husain Allah sampai petong nah, toh. Allah alhamdulillah ha ya. nah, Rasulullah ada nah, Allah matur marna al-rasulullah panika mataron ayat ketika Nabi Muhammad bersiap-siap untuk berpamitan Nah, ayatnya tahu مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kalah Bukan kita yang mengatur tapi Allah dah yang mengatur kaulah bandar jula kerana kula bandar jula tercipta di kitab panggilan Allah sekaligus yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala tinggal kaulah bandar tak usah diurasalah Allah subhanahu wa ta'ala yang penting apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tinggal itu terengar tak dengar pun pembaringan rahmat dari jula khusus ke Allah subhanahu ketik konco orang sakti sekat nyuar mea, tanya Pak Bapak kira-kira pun di oh, oh. mato mato, Alhamdulillah, Alhamdulillah, eh, mala. malah, malah zikrullah dan sahabat ada asma bin al-rahman baljaban dia mendapat pangkat kewadian dari Allah beliau mendapat pangkat kasih sayang dari Allah gara-gara sabar luar biasa terhadap istrinya yang omel Abdurrahman Abdul Rahman bin Jabal Bani Abdul Rahman Baljaban Bani yang keturunan waliyullah Allah Subhanahu wa taala apa yang mulai begini, saya mau Padahal, si ini pikirlah saja, Abd Rahman nggak itu tak toman alam, tak toman ala. Itulah seorang laki-laki yang hebat. Lagi, seorang laki-laki yang hebat itu barang bukan orang kaya raya, bukan jaga perkerasan, bukan orang yang mampu membentak dan mengharki istrinya, tapi saya orang laki-laki hebat banega yang mampu berdiam diri dan bersabar ketika istri berpantasan berga selama oke okay? hebat hebat anak orang senang lebih bunga entar kopi Mas susu Mas ada, ada yang arah datang reo, salah lihat apa eh? Salah orang salah soal jodohnya, usahanya, Sakit sakit tapi mampu menahan diri atas berapa Kamu kenal ini dah, ini ke orang laki yang akan mendapatkan allah coba Oh, orang ini say ketika saya lakai datang, Assalamualaikum kamu mas tarik mas mau makan mas, enggak mau minum mas mau makan susu apa mau minum susu, apa makan aku dulu berarti saya gak lagi tarik lu mau orangnya orang yang bikin, ntar jadinya saya lakai sangat luar biasa, sangat luar biasa kehebatan seorang yang Lelaki kecantikan wanita menikah bukan letak pada pakaian dia dia pakai, bukan letak pada tubuh yang seksi, berwaskatik dan cerita, tapi kecantikan wanita itu terletak pada mata hatinya. Karena itulah pintu hati merupakan tempat di mana cinta itu berada. Benar? Itu namanya cinta. Sunci boh. Tentu <tuh>. tak bisa ya. Tak nyumpuk nih. Cintaku, yeah. cintai aku karena Allah. Baiklah, saya aku karena Allah, kasih aku karena Allah, nikahi. karena di luar karena air mungkin belum masih belum Muhammad juga Jakarta, si artis, yang ini Muhammad Ahmad Danil ya. lanjut, lanjut, Untuk duhman terpelihat, enak, dirimu diriku, mau pulang ke jam 23 baru nyampe ke rumah, sambian pulang, enak, tapi saya jen jenang-jenang lagi, <laughs> <laughs> dalam perjalanan makin bonek.